Budaya, suatu hal yang sangat melekat dengan kehidupan, suatu hal yang menghubungkan orang, menghubungkan pikiran, serta hati. Serta hati. Dari tradisional menuju modern. Dari masa lalu menuju masa depan. Semua itu tak akan pudar, Semua itu tak akan hilang. Seperti cintaku padamu.